Oke okay guys, balik lagi sama gue Cika di sini ya guys ya. Jadi di sini gue mau main di Gate Olympus, guys. Di Get Olympus bermodalan 130.000 ya. Dapat apa sih? Dapat apa guys kira-kira guys? Tanpa banyak basa-basi aja kali ya jangan guys ya. Kita langsung kocok-kocok di Bonanza ya guys ya. Di Bonanza 138, guys. Buatnya nggak tahu tuh gue main di mana ya. Gue main di Bonanza 138, guys ya. Langsung aja ya. perhatikan pola-pola gue dari awal sampai akhir akhirnya perhatikan pola-pola gue dari awal sampai akhir Boshyuu oke buat kalian yang kalau pengen join di bonus 38 nanti gue kasih linknya ya guys gue kasih linknya jangan lupa pakai pendrive sikat 13 loh jangan lupa ya oke kalian gak rugi join di bonus 38 ya karena bonus 38 itu lagi ngadain ada event-event dan bonus-bonus menarik guys buat kalian guys kenapa sih gue belum menarik ya karena emang menarik banget guys kalian cukup deposit 10.000 udah dapet puluh ribu lagi guys ya depok 50 udah dapat 25 kak guys itu buat yang yuk member ya guys ya buat old member kalian juga jangan khawatir nih old member kalian cukup depok 50 udah dapat 20 ribu guys jangan khawatir tuh kan buat old member semua rata guys semua dapat old member new member juga ya guys ya Oke kalian jangan khawatir dan kalian jangan sedih ya semua rata kok, semua uh, dapet ya guys ya? dari old member, dari new member juga dapet guys dan kalau kalian pengen tahu lebih tentang Bonnace 138 kalian join di komunitas Shika ya nanti nanti uh, bakal dikasih tahu apa aja event-event event di Bonnace 138 yang ada di Bonnace 138 kalian harus join di komunitas Shika ya dan buat kalian yang kalau pengen apa namanya? Pakai pola-pola gue silakan ya guys ya. Karena emang niat gue berbagi pola ke kalian. Pola-pola No Rukat ya. No. Hmm, yang paling gacor ya. Lu main di mana juga kalau lu misalkan lu mainnya di Bonans 38 juga lu nggak bakal rugi guys. Karena di Bonans 38 itu bonus dan ibu-ibu ibon ibonnya itu wah, parah ya. Wow parah guys. Link nah, buat kalian yang belum subscribe, subscribe ya guys ya share-share juga share-share ke temen-temen ke, temen, ke sahabat kalian biar teman sahabat kalian itu pada tahu kalau misalkan gue main kasih pola-pola gacor ya dan ajak teman kalian mainnya di bonanza 38 ya dan makanya pola-pola gue pola-pola no, gacor ya gacor banget guys pola-pola gue tuh no, no rungkat ya pola-pola gampang tapi no rungkat guys beneran gak? Oke, kalau pengen sama makeup, kali 50 nyangkut dong. Wow, oh, 50 nyangkut, bosku. Mantap sekali, nanti Wah, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Oh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, bosky, bosky, bosky. gue beli-beli lah. Langsung aja gue beli-beli ya. Langsung aja gue beli-beli ya gak pl gpl gpl mantep bos uh, kuning ngicuk ungu tuh sekalian dapet cain ungu hmm, mantap oh mantap sekali bosku Okay, buat kalian kalau pengen join di bonus 38 nanti gue kasih link ya gitu. kalian jangan lupa masuk ke tiga 3.13 guys anjir di banyak dong kali kaliannya. wow si okay, lagi gacur guys semua sih gacur sih cuma dari pragmatik semua kakek bisa gacur sih tapi lebih gacur lagi belum ini di bonus 38 ya ajak temen, temen kalian main di bonus 38 guys biar teman-teman kalian pada tahu apa aja nih, punya ibun-ibun di bonan satu sudah delapan ya. Hancur udah sejuta aja, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan. Pas pinjim -pin mama si sebelas, gue udah dapet sejuta, lumayan lah. Hmm. Mega bosku, mega, mega, mega. Mega gak sih tuh, Wah, mantap kali bosku tambahin dong wah gacor banget besbona satu tiga delapan nanti irungat guys, guys. gacor klub ya mah di sini sih, sih. mantap spin gue masih banyak tapi dikasihnya, wah gacor banget gacor banget di sini guys nggak nanggung nanggung ya kali 50 puluh mantap kali 50 nyangkut ya biasanya gue kalau kali kali gede gitu nggak nyangkut guys tapi kali ini emang lagi beruntung kali ya, gue lagi beruntung. Makanya, gue dapet. Lumayan, mega lagi lumayan, lumayan, lumayan, Bosku. Oke, nanti kalau misalkan kalian pengen join di Bona tinggal apa nanti gue kasih linknya ya, guys. Kalian join, join, jangan lupa pakai pedasnya. Jika 13 ya, anjing, 15, lumayan, lumayan, lumayan. Lumayan, Bosku, 15 langsung sih langsung benggos mau langsung gua PD-in sih cuman kita putar-putar manual santai dulu aja ya guys ya Oke buat kalian yang belum subscribe subscribe guys karena subscribe itu gratis ya jangan lupa share-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian pada tahu nih bonus dan event-event -even apa aja di bonus 138 dan teman kalian boleh tahu pola-pola gue gacor ya pola pola norongkat guys Oke, okay, ajak semua teman-teman kalian main di bonanza ke-8, terus pakainya pola-pola gue ya. Dan oke okay lah ya, guys, ya segitu aja, guys. Konten-konten dari gue, guys, gue udah mau WD ini. Oke, okay, segitu aja, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya ke pencet. Subscribe, guys. Oke, okay, see you the next video. Bye, guys.